Siapkan hari ini dana pembayaran Anda secara tunai Dan sediakan matrai Rp10.000 Kami akan menyujurnya untuk Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh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 Apa kabar? Hati yang masih tetap gelisah. Yang hari ini masih merasa dikejar-kejar dan diuber-uber sama yang namanya DC aplikasi pinjol. Ya, hari ini apapun situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi, kita harus mampu untuk tetap bersikap tenang. Tidak panik berlebihan dan jangan menciptakan ketakutan-ketakutan yang kita ciptakan sendiri. Itu semua, semu Dan itu hanya omong kosong. Baik. Hari ini orang yang paling tahu tentang diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Bahkan mungkin orang yang terdekat dengan kehidupan kita sekalipun mungkin tidak akan mengetahui sedetail mungkin masalah apapun yang hari ini sedang kita hadapi. Jadi orang yang paling berkemungkinan besar untuk bisa merubah situasi dan kondisi saat ini adalah diri kita sendiri. Ya, jadi itu kata pembuka untuk bisa diresapi, dipikirkan ya, Kita gunakan akal sehat, logika kita Supaya kita bisa menghadapi masalah aplikasi pinjol ini Dengan tidak salah langkah Dengan tidak panik berlebihan Baik ya Hari ini banyak yang melaporkan Bahwasannya DC dari aplikasi pinjol Mau datang ke rumah Dan apa benar ya Aplikasi-aplikasi pinjol ini akan datang ke rumah kita dengan membawa beberapa orang debt kolektor lapangan untuk melakukan penagihan tentang hutang aplikasi pinjol yang sebenarnya nggak seberapa. Hari ini siapa yang udah pinjol? Di 4, 5, 10, 15 aplikasi. Dan mungkin total pinjamannya ada yang sampai dengan 20, 30, atau 40 juta rupiah. Tapi itu semua terjadi di mungkin lima, enam, tujuh aplikasi pinjol. Jarang banget ya hari ini satu aplikasi pinjol itu bisa dapat limit 50 atau mungkin 20 juta, ya jarang lah. Itu kalau dihitung-hitung, kalau sampai ada yang dapat limit sampai dengan 20 juta per hari ini, itu coba dihitung dengan akal sehat, Coba dihitung dengan matematika yang sederhana. Berapa biaya bunga atau denda yang udah kita bayarkan. Sehingga kita diberikan limit sampai dengan 20 juta rupiah. Rata-rata hari ini aplikasi-aplikasi pinjol -aplikasi itu memberikan limit setelah kita membayar beberapa kali. Bahkan hari ini banyak yang mengeluh dapat limit itu stagnan. Atau tidak bergerak atau mungkin tidak bertambah karena dengan berbagai macam alasan. Kita nggak ngerti. Dan ketika itu kita tanyakan kepada pihak aplikasi mereka mengatakan itu adalah dari hasil tim analisis sistem ini itu segala macam Kita nggak ngerti sampai dengan sejauh itu Nah hari ini terkait tentang debt collector lapangan yang katanya mau datang ke rumah guys Siapkan hari ini dana pembayaran anda secara tunai Dan sediakan matrai 10 ribu Kami akan menjemput hutang anda Siapa hari ini yang sudah mendapatkan pesan-pesan seperti itu Sana yang mungkin dikirimkan melalui WA, atau mungkin via email, atau mungkin di telepon dengan nada yang sedikit agak kasar. Ada yang sebanyak agak kasar. Kalau sedikit, rasanya jarang hari ini ya. Aplikasi-aplikasi pinjol itu, DC-DC lapangannya yang sedikit kasar, rata-rata memang. Sebanyak kasar bukan sedikit kasar Oke okay? hari ini yang mendapatkan pesan tentang Menyuruh menyiapkan dana tunai Dana pelunasan Menyiapkan matrai yang akan katanya membawa uh, Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Pak Wali Kota, Pak Gubernur Banyak banget ya aplikasi-aplikasi pinjol -aplikasi yang hari ini Yang mengirimkan pesan menyeramkan seperti itu Ketika kita tidak mampu menggunakan akal sehat kita Baik hari ini untuk semua yang mendapatkan pesan seperti itu tidak perlu panik dan jangan takut lagi Logika sederhananya apabila memang setiap aplikasi pinjol yang mengirimkan pesan seperti itu memang memiliki debt collector lapangan Maka mereka tidak akan kirimkan pesan itu kepada kalian Mereka tidak akan menjanjikan jam berapa mereka akan datang ke rumah kalian Ya kami tunggu sampai dengan pukul 15.00 hari ini kami akan langsung menjemput hutang anda ke rumah anda Nah yang hari ini sedang terjadi itu Banyak dari teman-teman kita itu sedang panik Karena mendapatkan pesan seperti itu Banyak yang udah ketakutan Banyak yang udah meninggalkan rumah Banyak yang udah mungkin kabur ke rumah temannya Ke rumah saudaranya gara-gara mendapatkan pesan seperti itu Logika sederhananya ya Untuk semua aplikasi-aplikasi pinjol Yang memang sudah memiliki deklar lapangan itu Yang memiliki file collection DC lapangan itu Tidak akan memberitahukan kapan mereka mau datang jadi yang aplikasinya mengirimkan katanya mau men melakukan penjebutan ke rumah pukul 15.00 Dengan beberapa tim debt collector lapangan Bahkan mungkin ada yang mengirimkan video di dalam mobil Ada yang mengirimkan uh, surat penanda tanganan, Atau mungkin pembayaran secara konten di beberapa aplikasi-aplikasi pinjol itu Dinyatakan bohong Jadi jangan buru-buru percaya Logika sederhananya seperti itu saja Apabila memang mereka memiliki debt collector lapangan Mereka tidak akan memberitahukan mereka akan datang kalau seandainya semua aplikasi pinjol memberitahukan mereka akan melakukan kunjungan ke rumah ya kita pasti udah buru-buru kabur. Logika sederhananya seperti itu saja. Jadi nggak usah panik lagi. Oke ya jadi udah cukup jelas dan terjawab tuntas hari ini pada video kali ini. Nah untuk kalian yang mungkin hari ini sedang panik coba carilah waktu yang tepat untuk menggunakan logika-logika sederhana kita lah ya kan dan apa mungkin ya aplikasi-aplikasi pinjol itu akan melakukan penjemputan ke rumah kita hanya dengan nominal mungkin ya satu juta dua juta atau mungkin tiga juta rupiah saja rasanya enggak mungkin karena mereka akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak ketimbang yang mereka mau tagi nah coba bayangin kalau seandainya hari ini aplikasi-aplikasi pinjol itu keseluruhan berkantornya itu di Jakarta di ibu kota Nah sekarang kalian ada yang minjol dari Riau, dari Kalimantan, Bali, Pekanbaru, Medan, ada yang dari Aceh, ada yang dari Lampung ya kan, ada yang dari Jawa Barat, Bandung, banyak banget. Nah berapa lagi yang harus dikeluarkan perusahaan hanya untuk menjemput hutang kalian itu nggak seberapa? Jadi rasanya itu masih cukup tidak mungkin dilakukan aplikasi-aplikasi pinjol. Nah bang hari ini gue udah ketemu langsung bang sama yang namanya DC Pinjol. Mungkin dari aplikasi aku laku kredivo kredit pintar atau mungkin dari aplikasi-aplikasi yang lain seperti om kredit Nah itu memang ada di setiap daerah tertentu saja Jadi logikanya seperti ini Kalau seandainya memang debt collector lapangan dari aplikasi tersebut ada di daerah kalian Maka mereka akan langsung datang saja tanpa melakukan pemberitahuan atau memberikan aba-aba Itu yang pertama Dan yang kedua tidak semua aplikasi pinjol hari ini memiliki debt collector lapangan Seperti yang ada hari ini ya Yang kita ketahui itu seperti Aku Laku, Kredivo, Kredit Pintar, dan Home Credit ya, Dan beberapa aplikasi yang lainnya Itu masih hanya untuk di daerah-daerah tertentu saja Misalnya kalau seandainya memang di daerah tersebut ada Debt collector lapangan dari aplikasi pinjol tersebut Itu masih hanya untuk di sekitaran ibu kotanya saja Kota besarnya saja kalau kita tinggalnya di pelosok-pelosok atau mungkin kita tinggalnya di daerah-daerah yang jauh dari ibu kota itu masih cukup jarang ditemukan debt collector lapangan dari aplikasi pinjol, ya. Jadi hari ini kita nggak perlu buru-buru panik lagi. Kita harus mampu untuk tetap berpikir positif. Pesan ini bolak-balik udah gue sampaikan. Ternyata permasalahan aplikasi pinjol ini hanya bisa diselesaikan ketika kalian mampu untuk bersikap tenang. Ketika kalian mampu untuk tidak panik dan menakut-nakuti diri sendiri, dan stop gali lubang, tutup lubang lagi, maka secara otomatis pula masalah aplikasi pinjol ini akan selesai secara perlahan-lahan. Ya, nggak bisa secara keseluruhan, nggak bisa dengan ujuk-ujuk, uh, karena udah panik tadi itu kita pengen ngelunasin semuanya dengan secara spontan, nggak bisa, karena kita nggak punya kekuatan finansial untuk melakukan hal itu saat ini. Oke okay, ya, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin sedang padam, yang mungkin sedang galau ya kan, yang mungkin hari ini udah enggak nafsu makan lagi, udah malas kerja, yang hari ini mungkin udah nggak kepikiran buat bisa fokus lagi ayolah kembali segera bangkit dari semua keterpurukan perekonomian hari ini termasuk dalamnya masalah utang aplikasi pinjol kita mampu untuk terus berprestasi dan akan kita bayar nanti ketika kita memang sudah mampu untuk melakukan penyicilan ataupun mungkin pelunasan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh